Tudah pancasila, aku lapang pancasila. pancasila dasar negara, rakyat aja ayo maju maju ayo, ayo maju ayo ayo maju. ayo maju maju ayo maju maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya di sini selaku ketua panitia rama untuk acara 11 kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para anggota rama yang telah berpartisipasi dan telah Membantu dan acara ini terlaksana dengan baik Saya juga ingin meminta maaf apabila saya ada kesalahan selama ini Semoga kedepannya kita bisa semakin lebih baik Saling melengkapi, saling membantu Dan selalu semangat Sekian ya, dari saya, terima kasih semangat. Papula pamam papula panduhu patriot prokamasi sedia berbarbar pamam mamam pancasila dasar negara bapak -bapak, rakyat adil bapak -bapak, Ayo Maju, Maju, Ayo Maju, Maju, Ayo Maju